di Mama Ipa bicara kesempatan hari ini setelah beberapa lama ini kurang lebih hampir satu bulan Mama Ipa ada vakum dengan kegiatan video Youtube dengan konten-konten Mama Ipa yang seperti biasanya saat ini Mama Ipa harus tampil lagi karena kemarin itu Mama Ipa vakum karena ada duka Pak saudara yaitu ketika Kakak Mama Ipa, Mama Lala itu uh, dipanggil Tuhan. Ya Mama Ipa sementara fokus di dalam keluarga. Uh, dengan sepeninggalnya almarhumah Mama Lala, Mama Ipa saat ini sebenarnya pada beberapa waktu yang lama ini. Mama Ipa ada kedukaan sedih jadi belum ada aktivitas uh, bikin konten bersaudara semua. Nah, saat ini sepertinya sudah bisa mungkin juga tamang-tamang bersaudara yang lain sorry dengan konten baru Mama Ipa maka kesempatan ini Mama Ipa sudah kembali hadir baru dapatin doang bersaudara semua di konten Mama Ipa bicara politik khususnya pilkada halmahera utara, <laughs> mbak saudara bicara pilkada di halmahera utara ini sudah tidak asing lagi karena ramai dibicarakan di media sosial maupun di dunia nyata, mbak saudara. hari-hari kita orang lihat ada bendera, ada posko-posko di mana-mana, ada baliho-baliho kandidat sehingga Orang Halmahera Utara ini, so so biasa dalam pemandangan hari keseharian se ini, memasuki masa-masa pilkada ini. Nah kebetulan, bersaudara, untuk Halmahera Utara kali ini, eh, periode 2021-2025, bupati dan wakil bupati nantinya itu di Halmahera Utara ada dua calon kandidat baru kemarin ada isu-isu katanya ada kota kosong sehingga Mama Ipa sempat bikin konten cerita politik kota kosong dengan judul kota kosong itu. Padahal bos saudara semua ternyata tidak seperti itu. Bukan kota kosong Mama Ipa bilang karena ada dua calon kandidat yaitu calon kandidat insinyur Franz Maneri dan pasangannya wakil mulis tapi-tapi S.A.G dan yang kedua adalah pasangan calon YOL Wogono S.H. dan Dr Andus Said Bajak M.S.I ah. Mas Udara jadi bukan kota kosong ya, perlu ingat karena jangan sampai terpaku di Mama I.P.P konten atau video yang kotak kosong itu kondom pikir-pikir cuma kotak kosong pun kemarin-kemarin <laughs> ada yang bilang dong golput aduh ini kan mama ibu bilang jangan dan ternyata memang bukan kotak kosong jadi jangan lagi ada bahasa golput harus datang memilih pilihan ada dua mau kepada insinyur Frans Maneri dan muhlis tapi-tapi atau mau kepada uh, Yul Wogono Isha dan Dokter Andi Bajak, M.Si. Nah, silakan Bapak Saudara, pilihan tentu so ada di hati. So kanal pada orang karena dorang so ba sosialisasi sebelum ini. Baik langsung tatap muka maupun lewat baliho-baliho maupun lewat iklan-iklan di media sosial atau Facebook bahkan video-video tentang kedua calon ini. Ah. masyarakat Halmahera Utara mama yakin percaya da orang secukup so, kenal dengan dua calon Bupati dan Wakil Bupati Halut di saat ini. Hmm. Ini torang perlu tahu tahapan Pilkada oleh KPU sebagai penyelenggara so berjalan so ada penetapan calon kandidat yaitu dua pasang kandidat yang tadi mama ipa sebut kalau Insinyur Frans Paneri dan Muly Sapilah BSKG ini Dora FM mantap kalau Yael Wogono SH dan Dr. Andre Said Bajak MSI dengan Jos nah, FM mantap dalam undian uh, peserta Pilkada mendapat nomor undian 1 sedangkan Jos mendapat nomor undian 2. Jadi cuma 2 saudara semua Torampie calon kandidat ini, calon bupati yang akan bertarung pada tanggal 9 Desember 2020. Jadi sekarang ini akan memasuki tahap kampanye secara resmi yang diberikan kesempatan oleh Lembaga penyelenggara KPU, Halmahera Utara. Jadi, ketika calon-calon ini, kedua calon ini bakal turun ke daerah-daerah atau ke kecamatan, kampung-kampung, masudara toran, semua, ah, toran, setahu. Oh, yang datang ini siapa? FM mantapkah? Jos. <laughs> ini tolong perlu tahu, dan masudara semua, Mama IPA, harapkan atau pastikan dong bapak saudara mesti hadir di tempat-tempat yang so ditentukan untuk pelaksanaan kampanye oleh masing-masing kandidat baik fm maupun jos nah, itu perlu bapak saudara dorong semua tahu supaya bisa ikuti atau hadir tetapi ingat ketika hadir protap kesehatan harus jalan protap kesehatan COVID Yaitu Dari rumah semua so, cuci tangan bersih-bersih Datang di TPS semua so, dipakai masker Dan sebelum coblos Itu Datang kalau duduk harus jaga jarak Minimal 1 meter nah, Ini penting Supaya kita orang bisa terhindar dari Virus-virus COVID yang bisa menyebar Di sekitar tempat kampanye ataupun tempat coblos agar orang terhindar dari sakit penyakit jangan setelah kita orang baru kemudian kita orang dapat virus lagi corona aduh ini nanti dong tompe calon menangkung tuan tara bisa menikmati dua orang pe kerja-kerja dua pe program-program yang sudah ditawarkan Nah, kemudian diorang laksanakan ya, Kita orang masyarakat Ikuti itu semua Apa yang diorang sejanjikan di Kampanye-kampanye calon-calon ini Ini perlu kita orang tahu Dan kita orang ikuti Dan ini Ketika kampanye itu baru dalam bentuk Janji-janji yang diorang bilang Janji-janji politik bersaudara Janji-janji nah, politik ini Harus dikawal oleh masyarakat Karena janji politik ini Kemudian kita orang dengar dan kita percayakan pada orang melalui pencoblosan di tanggal 9 nanti yaitu kepada siapa yang kita orang percayakan nah, ini kita orang harus tahu dan kawal supaya kita orang bisa tagi kemudian dorong pejanji-janji di dalam proses perjalanan selama lima tahun kepemimpinan orang nah, di akhir lima tahun kepemimpinan kita berhak masyarakat untuk Be evaluasi pada orang apakah kerja-kerja orang ini sesuai dengan janji-janji politik dorang selama kampanye atau jauh daripada itu nah, ini menjadi bahan evaluasi bersama seluruh warga masyarakat yang sudah memilih toram pe calon-calon ini sedangkan yang tidak memilih pun bisa mengevaluasi bisa menilai kira-kira yang Bupati ini kemudian dia betul-betul melaksanakan dia pejanji-janji politik apalagi janji-janji politik ini kemudian dia awali melalui sumpah jabatan. Aduh, cerita sumpah ini berat bukan cuma sekedar kita orang mengucapkan basaudara si tuh semua orang yang yang mau sumpah itu bukan cuma sekedar mau ucapkan tapi ini diucapkan didengar oleh masyarakat banyak, oleh orang banyak, terlebih didengar oleh Tuhan yang kita percaya yang Maha tahu segala galanya toh, yang berkuasa atas orang-pe kehidupan ah kalau Tuhan sudah tahu Tuhan sudah dengar kita orang-pe janji-janji politik toh, atau atau calon calon-calon-pe janji-janji politik kemudian dia tidak memenuhi atau tidak realisasi dengan sepenuhnya ah, itu dp jawaban Pak orang masyarakat lima tahun terakhir nanti ketika keputusan seperti ini ya kita orang menentukan oi. Nah ini tuh so kasih kepercayaan nih. Cara jalani yang sebenarnya ah sudah. Biasanya orang bersaudara semua itu tumpi bahasa tor, toso baku tahu ini. Sering-sering dong jo bilang harus ganti. Karena merasa tidak ditepati janji-janji politik atau kurang ditepati janji-janji politik atau kurang dilaksanakan janji politik. Yang berhak menilai ini memang kita orang masyarakat terhadap kita orang pecalon calon-calon ini. Bahkan kalau mama Ipa boleh bilang sekarang dunia canggih jadi bapak saudara dong boleh rekam itu janji-janji politik itu ketika tu pe calon-calon bupati ini dong berkampanye di kampung-kampung di tempat-tempat tu -tempat orang bapak saudara pe wilayah atau dong pe kampung sendiri dengar dan ikuti bila perlu rekam kalau mama ipa bilang boleh mama ipa bilang begitu supaya ini menjadi arsip atau file memori untuk kita putar kembali ketika dalam perjalanan ini kita sampai bupati yang terpilih nanti kemudian kita orang kasih cocok kira-kira yang dia kampanye ini yang dia bikin apa yang dia so bikin atau belum toh dia janji apa kon dia bikin apa toh, kalau sudah atau belum kita gitu kita sendiri akan tahu bapak saudara karena kita tahu dengar dp janji-janji politik, program kegiatan selama satu periode dia memimpin dan bos <laughs> saudara selama dia jalankan itu apa sesuai atau tidak orang berhak menilai sebagai warga masyarakat dan kekuasaan masyarakat, kekuasaan rakyat itu orang wujudkan itu lima tahun sekali di ruang kecil dan bilang ruang satu kali satu meter di situ turan tentukan turan penasihat lima tahun ke depan semua yang namanya pemilihan baik pemilihan presiden gubernur bupati wali kota maupun kepala desa itu turan tentukan kita penasihat masyarakat di desa di kecamatan di kabupaten di kota di provinsi bahkan di Indonesia ini dalam lima tahun itu benar-benar kita harus tahu apa yang telah dicapai, apa yang sementara dilaksanakan, dan apa yang masih menjadi tunggakan. Nah, karena program itu dilaksanakan dalam lima tahun, sehingga dalam lima tahun itu harus tuntas. Bukan lima tahun, um, kemudian masih ada lagi yang tertunggak. Karena dia bercanjikan hanya untuk lima tahun, bukan untuk 10 tahun atau 15 tahun Atau dan seterusnya Tidak, cuma untuk lima tahun Nah ini yang Bapak saudara semua, mama ipa himbau supaya dorang ikuti Dan dorang tahu Janji-janji politik dari calon bupati Dan wakil bupati itu Seperti apa dalam lima tahun Nah jangan lupa itu Bapak saudara semua Mama ipa Baku-baku kasih Ingat saja ini Supaya Orang semua bisa pahami, bisa mengerti dan jangan terbujuk rayu dengan iming-iming mati politik, saudara. Orang penasip itu jangan dihargai karena 50000 100.000 seratus ribu, bahkan dua puluh orang semua itu sama dengan kita nggak adaikan kita ompe harga diri. Oh, kalau dapat iming-iming kong -iming, Eh, karena 20000 dapat 50000 dapat 100000 Kita harus iko dengan eh, money politik itu. Nah, itu yang orang bilang money politik. Dibujuk dengan uang untuk menentukan pilihan. Tuh, kalau tidak ada uang, tidak pilih yang itu. Nah, ini yang tidak baik untuk orang demokrasi. Kekuasaan rakyat itu murni keinginan kemauan masyarakat yang dia tahu benar bahwa calon kandidat ini bisa mewakili kepentingannya untuk mensejahterakan masyarakat di suatu wilayah, khususnya wilayah Kabupaten Halmanya Utara untuk lima tahun ke depan nah, itu yang perlu Mama Ipa sampaikan di konten Mama Ipa Bicara kali ini dengan judul bukan kota kosong karena memang kita orang berhadapan dua pasangan calon ya, saudara dua pasangan calon Sehingga yang sebelum Mama Ipa ulang Di video pertama Mama Ipa sempat Baca cerita politik tentang kota kosong Karena waktu itu ada wacana-wacana Katanya inkamber berbahan apa dengan kota kosong Karena peserta lain tidak ada Atau tidak dapat Pertai politik Sebagai alat Atau dombilang parahu Untuk berlayar menuju pilkada <laughs> Hebat lagi Istilah-istilah sekarang ini saudara semua Partai itu sudah sejaga bilang parau Bahkan kadang dong Baku-baku gara di, di media sosial Facebook doang bilang Kole-kole lah Paraul lah Sema-sema lah ketinting lah nah, Ini macam-macam istilah-istilah Tapi tidak mengapa karena Ini meramaikan pesta demokrasi Rakyat khususnya di Kabupaten Halmahera Utara saudara sebelumnya maumapa bas suara dulu pada orang nih eh. tapi ya jangan lupa subscribe komen like dan tinnti